you okay. Kah tuk berhenti tak kalah aku. saat kau tak kembali ke aku di hati saya Cintanya, cintanya, cintanya, cintanya. Jangan lupa di subscribe ya